Hello, welcome back to my channel Terima kasih udah-udah klik video ini Bagi kalian tertarik dengan episode tentang case menyelesaikan sebuah pesanan dari temanku, dia meminta gambar yang seperti ini, tapi dia minta tepatnya disesuaikan sesuai lubang di case-nya. Ini kebetulan temanku minta tipe iPhone, ada lubang tengah, dia minta dihindari dari gambarnya, dia tidak kepotong So aku punya caranya biar lebih gampangnya, kalian bisa lihat tutorial kali ini. Aku bahas secara kompasif tas. Ini case-nya, dia kebetulan hard case jadi ini tipe iPhone 11 ya Ini kan ada lingkaran Temanku ini nggak mau gambarnya sampai kepotong guys Jadi kita harus menempatkan sesuai ininya, Yang bagian yang bisa ditempatkan gambar Biar lebih cantik gitulah. Gimana caranya? Simak sampai habis ya Jangan di skip dan jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Biar kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari aku Oke kita lanjut Pertama-tama kita buka Corel Draw Lalu kita klik Ini kan udah aku diatur gambarnya ya Kita butuh penggaris, kita ukur dulu Berapa ukurannya Kita ukur bagian mukanya sini Antara sini sama sini Terus sini sama sini jaraknya antara lingkaran ini sama sini Berapa Tinggal kita ukur biasa 14,3 senti untuk bagian lebarnya untuk bagian panjang ya bagian lebarnya 7,2 kita catat di sini kita rubah ke senti dulu lalu kita setting panjangnya tadi 14,2 ya terus ininya 7,2 juga oke nah sudah sesuai gambarnya kita kecilkan dulu sesuai ininya Nah, kurang lebih seperti ini guys ini kan bentuknya kotak ya jadi kita tentukan dulu lubangnya yang tidak mau kena gambarnya itu yang berapa senti. kita ukur lagi 3,5 3,5 lalu lubangnya yang bagian logonya ini logo Apple kita ukur juga jaraknya dari pucuk atasnya ini sampai ke lubang logonya itu jaraknya 8,5 8 lebarnya juga agak, jangan lupa lebarnya 3 cm kita lebihkan juga apa-apa lebihkan 3 mm aja jadi 3,3 cm nah, segini Lalu kita tarik sampai 3 cm bentuk bulat. Hmm. Nah ini kita posisikan di tengah tengah tengah ya. Nah ini, nah udah ketemu jaraknya segitu guys ya. Kira-kira segitu jadi kita tinggal sesuaikan. Kita tinggal buat kotaknya case ini. Sebelahnya. Nah, di sini kita bisa mulai mengambil bagian terpentingnya dan mulai menatanya secara rapi agar tidak terkena bagian lubangnya ini atau tidak terpotong gambarnya. Jadi kan bisa keren. Oke, kita mulai. Nah, dalam membuat kayak gini, kita harus presisi banget dalam ukuran, ya guys. Jadi, jangan sampai karena salah saran, karena nanti hasilnya juga jelek. Nah, kayak ginilah Kita harus sabar ya Karena hasil yang bagus Itu berawal dari kesabaran Seorang desainernya Karena kalau kalian mau hasil bagus Kita juga harus teliti ya Dalam hal Seninya lah Ini seninya Kalau kita mendesain ya kayak gini Jadi, jangan sampai kalian meremehkan Seorang desainer karena desainer itu ongkosnya mahal ya karena ini butuh ilmu juga enggak semua orang bisa sama kayak kalian bila kalian punya keahlian apapun itu kalian harus apresiasi karena kalian kan nggak harus sama semua kita punya peran masing-masing jadi kita harus saling menghargai oke? setuju kan? Jadi jangan anggap remeh sesuatu pekerjaan apapun, karena semua itu butuh hatian. Nah kali ini kita mulai untuk penataannya ya kita lanjut lagi udah sampai sini bagian sini kan ada yang kosong ya kita ambil bagian ini aja lah yang frak glue awas barang pecah punta pecah frak artinya selesai kayak gini kita export ke jpeg atau kita simpan sebagai folder cdr kayak gini lalu kita mulai pengerjaan nanti aku kasih, -kasih tahu hasilnya setelah selesai produksi oke okay? nah beginilah guys hasilnya kita bisa lihat sendiri lumayan timbul print itu kurang lebih 0,2 mm ketebalannya jadi kita bisa lihat sendiri ciamik banget hasilnya bagus